Okey, terima kasih ya. Uh, untuk perkenalan, anulah perkenalan dulu. Pasar Tani ini merupakan pertemuan para pengeluar, usahawan dan pemasar dan ke terus kepada pengguna. Jadi se sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni bermula awal tahun 2020 lagi, uh, lebih kurang enam kali operasi Pasar Tani Uh, diarah tutup oleh pihak uh, kerajaan tempatan atau PBT oleh majlis daerah lah ok tuan-tuan dan puan-puan saya ketika ini berada di tapak tamu mingguan setiap hari sabtu dan ahad di mana di sini merupakan tapak uh, pasar tani di sebelah belakang saya ini Kali terakhir pasar tani daerah Papar uh, beroperasi pada 24 hingga 25 April 2021 dengan kehadiran peserta seramai 82 orang dengan anggaran jualan sebanyak 56763 ringgit. Musim ini pandemic ini covid kami ada masalah online bisnes. Huh? kerana kami tomato yang betul tiap-tiap Kamislah kami ada tomato supaya kerana ini penyakit so kami biar bisnes ada, ada ganggu lah ada less kurang lebih 70% oh. dia punya drop lah itu yang masalah dia kalau ikut saya ni kedai buku Yun Sing eh hmm. uh, 49 tahun sudah kami mulai 72 Oh, lama, uh, lama sudah. dulu kami di kedai lama mah. Oh. Tapi pindah di sini kurang lebih kurang lebih tiga tahun lebih ya. Oh. Kau tengok ni penjaja jauh kui pisang pun tiada. Kasihan juga lah. Oh. Kami harap ini ini pemuda lah, kontinu lah. Kami biar tukar lah, oh. supaya ni papa boleh maju sedikit lah. Uh, dari permatian yang saya buat lah hmm. sepanjang tempo pandemic ni. Hmm, hampir 70% kerugian yang ditanggung oleh peserta-peserta tani di daerah papan ni disebabkan oleh tiada luang pasaran yang tetap. Selebihnya 30% pula pasaran melalui online dan yang kedua offline. Dalam offline ni dia orang buat COD, jualan-jualan tepi jalan, uh, cara borong, itu antara-antara pergi pasarlah, okey dan jualan di, di depan rumah dan uh, ya saudara-saudari sekalian inilah merupakan uh, impak kepada uh, pandemik COVID-19 dan kes harian di kawasan daerah Papar terbaru setakat terkemarin Papar mencatatkan 112 kes uh, dan juga berlaku satu kematian beberapa hari yang lepas baru-baru ini jadi, renung-renungkan, fikir pikirkan, dan bersamalah kita untuk uh, bekerjasama bagi menyelesaikan masalah pandemik COVID-19. Saya Muhammad Abdul Rahman melaporkan.